Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk Bapak Dr. Lukman Hamdani selaku si Awah milenial dan juga Mr. Nugroho, juga teman-teman yang sudah hadir pada kelas kita sore hari ini. Sebe seperti biasa sebelum kita awali kelas mari sama-sama kita awali dengan membaca surat al bersama al-fatihah al Selanjutnya saya persilakan kembali kepada Mr. Negrohok. Silakan Mister. Ya, sebentar ya. Uh, Oke, okay. adik-adik, uh, kita lanjutkan materi kemarin ya. Oke, okay. sebelumnya sudah siap semuanya? Sudah, Mister. Sudah ya. Oke. Okay. Uh, kemarin kita belajar tentang bentuk negatif kalimat uh, ini, apa yang sifatnya itu masa lalu. Nah, ini masih sama, materinya masih ber. ber apa berputar di situ ya. Jadi masih muter di situ. Bapak apa-apa memang karena membutuhkan ini apa, se apa pemahaman yang lebih. Makanya kita perdalam dulu ya. Jangan-jangan bosan ya. ya sebentar ya. Okay. Uh, nah, uh, ingat ya, kalau kalimat penggunaan ini, apa masa lalu? Masa lalu itu ada, ada yesterday, ada yesterday last month, ada last week. Oh iya, yeah, nggak apa-apa, ada yesterday last month last week ini disebut. Apa itu pas? Ya. pas itu artinya masa masa apa? Masa masa lalu. Nah, masa masa lalu. lalu. Masa lalu ya. Pas itu artinya masa lalu. Nah, kalau kita ingin menjelaskan peristiwa yang terjadi kemarin atau yang sudah berlalu, nah, contohnya ini ya. Contohnya ini adalah last man, last week, last year dan seterusnya. Itu menggunakan pop, pop berapa? Pop 1 atau pop 2? Pop 2. Contohnya gini. Yesterday okay, I went to to Ari? Hai enggak, halo? Mohon maaf, Bapak, Ibu, uh, Mister, lagi gangguan jaringan sebentar ya. Adik-adik sebentar ya. Baik, Mister. Halo, teman-teman, halo. halo. Yes, Mister, clear. Lihat, kok ada yang jawab ya. Tolong dijawab ya kalau saya tanya ya. Tolong dijawab ya, jangan diem aja ya. Okay. Oke. Bentar. Nah, oke. Okay. Yesterday I wear ini apa kemarin? Kemarin. Ketanya, saya ke sekolah. Oke. Berarti top satunya ini apa? Top satunya ini apa? Go. Oh. Oh. Good ya. Ini bentuknya reguler atau irreguler? irreguler irregular. irregular ya tidak tera tidak, tidak teratur, teratur. Nah, terus kemudian kalau gini last month ya, di bulan lalu she by she work at Elfama. artinya bagaimana ini Terjadi lalu terjadi apa, terjadi kerja terjadi ya, kerja, ya. kerja dia bagus apa, terjadi apa, bagus bulan lalu apa, kerja Work terjadi nah, ini verb satunya apa, work work work, work ya bagus <tuh> pakai e eh. pakai e eh. Nah, masa lalu adalah yesterday, last month gitu ya. Itu peristiwa masa lalu, masa... Masa lalu karena peristiwa masa tujuh, eh, satu atau dua? Februari atau dua? Dua, dua, feb dua, ya. dua, ya. dua, ya. satu, du, dua, feb dua, dua, dua, dua, dua, pakai okay. Ini masuknya reguler atau irreguler kata kerja reguler reguler reguler bagus kenapa karena belakangnya itu ada ide ide nah, kayak gini nah adik-adik ya teman-teman di sini kalau kalian bahasa Inggrisnya pengen bagus coba menghafalkan kata kerja sehari-hari aja misalkan bangun makan mandi itu bahasa Inggrisnya apa terus Top duanya itu apa? Dicari ya. Top duanya itu apa? Jadi supaya pintar itu belajarnya itu jangan jangan yang susah-susah, yang sehari-hari aja. Makan, mandi, tidur, pergi sekolah, pergi main, dan seterusnya gitu ya. Itu tuh yang yang simple-simple gitu aja. Nggak usah yang susah-susah. Gitu ya. nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah kalau gini misalkan, kalau gini misalkan. Oke ini artinya bagaimana? Minggu lalu saya senang. Minggu lalu saya senang bagus. Minggu lalu saya senang karena apa? Because karena misalkan because because itu karena ya. Minggu lalu saya senang karena titik-titik apa? Nah kenapa di sini pakai worse? Karena lalu karena, karena masalahku. Oke, karena masalah, masa lalu, masa lalu. Kalau lalu, karena masa lalu maka menggunakan was ya. maka menggunakan was. Kalau minggu lalu kamu senang coba. Minggu lalu kamu senang. Ini diisinya bagaimana? Were. Well. You were well. bagus. You were happy. happy. Ah, ini ya. Good. Jadi seperti ini ya, Adik-adik. Ingat dicari pas to be, to be-nya. Kenapa Pakai tidak pakai kata kerja karena ini adalah kalimat nomi nominal. nominal. Tidak ada kata kerjanya. Saya, saya sakit, saya sedih, saya senang dan seterusnya. Nah itu biasanya menggunakan apa kalimat nominal karena tidak ada kata kerja. Tidak ada kata kerjanya. Nah, adik-adik sekarang ya kemarin kita sudah belajar ini. Ya mungkin teman-teman ada yang tidak. Apa, ada enggak ada yang datang ya kemarin ya? Yang datang cuma Sanja ya. Cuma cuma uh, mungkin ada yang sudah nonton videonya ya. Kalau ini dibuat misalkan gini. Kemarin saya uh, gini. Kemarin uh, minggu lalu saya tidak senang. Bagaimana? Ada di, di, di, dikasih kata tidak. Jadinya bagaimana ya? Last week you you not you you, you not You, you not, were, you were not, bukan not, you not, you were not. Nah, you jadi not happy. Not, you were not happy. Jadi notnya itu ditambahkan setelah to be, to, to be, be Nah, disingkat itu menjadi nah, kemarin sudah ya. Learn, learn. learn. Ya, Jadi learn. bacanya itu. Bacanya bukan weren ya kalau weren itu apa kayak orang Sunda bacanya itu sekali satu harokat weren nah gitu ya Wern. Wern. nah jadi satu satu harokat weren nah jadi seperti Wern. ini ya ade-ade ya you weren't happy nah weren itu singkatan dari were were not sama seperti kalau bahasa Indonesia kan ada tidak ada tak gitu ya saya tak makan saya tidak makan sama enggak, sama kan saya Beda. tidak makan, Bisa, sama, sama. saya tak makan. Artinya sama enggak? Sama, sama ya. Cuma penggunaannya di dising Nah, ini ya disingkat aja, tidak menjadi pak. Sama bahasa Inggris juga ada seperti itu. Nah, ini. Nah, sekarang kalau misalkan ke apa eh, tahun lalu, eh, mereka eh, tahun lalu, ibu saya sakit, misalkan, wasir. My mother, oke. Okay. Uh, ibu tahun lalu ibu saya sakit. Bagaimana? My mother was sick. Was bagus. My mother was my was. mother was. was sick. Nih hey, di ini bisa diikutkan kalimat selanjutnya. Oh, Raihana halo. Halo Mister. Pak pake urai Raihana. Kenapa enggak ur? Karena my, my mother. Apanya? My mother kata gantinya apa? Kata gantinya si. Yeah. Nah si ya si itu pasangannya adalah What? is. Pasangannya is. Tapi karena ini masa lalu, maka was. is berubah menjadi worse. Ya. Jadi jangan bingung ya. Ini kenapa kok jadi was Karena ini masalah masa lalu sudah terjadi. Sudah terjadi. Ya. Halo Halo Mister ini ada adik, adik jaringan bisa masih ini problem sebentar ya And <clears throat> Halo Mister. Iya. Hi halo, halo ada ada halo. Iya kalian bisa kalian. Halo ada ada halo. Halo Ya halo, kalau ini dijawab ya. Iya Mister. Kalau dijawab, ya, kalau ada supaya Mas Baki tahu kalian apa jaringannya bermasalah atau tidak selanjutnya ya nah sekarang kalau tahun lalu ibu saya tidak sakit Bagaimana my mother, oh, mother not. Eh, my mother was, was not sick bagus was not sick yeah. ya was not ya yeah. jadi Binya, tinggal... <tuk> tinggal ditambahin apa tuh Binya? halo halo yes miss tinggal ditambahin <tuk> Tinggal ditambahin not ya. Tolong dijawab ya. <laughs> Kalau Mas Bakti nggak jawab, Mas, ba apa, Mas Bakti bingung. Takutnya koneksinya ini. Nah, was itu ditambahin not ya. Jadi was, ditambahin not. wah. was? Bosan. Was. Nah Ini kemarin sudah ya. Kemarin sudah ya. diajarkan. Nah, sekarang teman-teman kita belajar yang, ini kalimat apa ini? Yang pakai tubi ini disebut kalimat apa? Kalimat iya. yang pakai pakai disebut kalimat apa? Nominal. Kalimat, kalimat nominal. nominal. Nah, kalimat nominal. nominal. Nah sekarang adik-adik kita akan belajar bagaimana cara merubah kalimat negatif apa menjadikan kalimat negatif dalam bentuk kalimat per, kalimat verbal. Nah, ini yang belum diajarkan nah, kemarin sudah sebenarnya sama saja tapi beberapa teman di sini nggak ada apa nggak ada yang masuk. Maka saya jelaskan lagi? Nah, saya tidak masuk sekolah kemarin. Kemarin saya tidak masuk sekolah. Berarti bahasa ininya, Adik-adik, itu tinggal ditambahin di did not, did not. go. atau disingkat did not itu di did. Jadi, jadi didn ya. Uh, ini suara siapa ya? Ada yang resep-resep? Uh, di mute ya kalau ini ya. Soalnya suaranya masuk ke sini. Oke, okay, perhatikan. I did not go to to school. Coba diulangin, Patan. I did not go to school. I did not go to school. Bagus. I did not go to school. Nah, itu kalau dibacanya yang ini. ya, Itu did not. Tapi kalau disingkat, jadinya didn't. Coba ditirukan, I didn't good I didn't, go to, to I didn't go to school. I didn't go to school. Nah, tadi kan kata kerjanya itu when, Sekarang kalau bentuk negatif itu jadi jadi didn't go do. lagi. Uh, Didik, maaf, suaranya ini siapa ya? Didik ya? Suara kresek-kreseknya. Didik sedang ngapain sih kok kresek-kresekannya ini? Enggak, Mister. Oh ya, udah, oh Hati -hati ya udah, hati-hati ya. Soalnya masuk soalnya. Mungkin karena apa? Dipasangin atau bagaimana? I did not go to school. Nah, tadi kata kerjanya kan pakai pakai when. Sekarang kalau kalimat negatif itu penggunanya pakai verb satu lagi. Gitu ya. Jadi balik lagi ke verb. Ke verb berapa ini? Verb satu. Bagus. Balik lagi ke verb saat bab 1 nah sekarang coba yang bawah ini. Bagaimana kemarin malam dia tidak bekerja? Oh, ah, bulan, bulan, bulan lalu dia tidak bekerja di afamat Nah, ini bagaimana bentuknya? jadikan kalimat negatif. Bagaimana Sofi kok oh, Hai Oh, ada a-nya okay. lo, last mannya dibaca last man. Last man she she did she did did work at did not did not work at automat. bagus ya last man she did not work at Alfamart, Alpha, alfa mode, alfa bagus ya She did not, yeah. She did not. Yeah. Ini, Fatan, pakai alfa enggak, alfa belakangnya? Pakai atau tidak pakai? Tidak. Tidak pakai. Tidak, Kenapa? Karena balik lagi alfa mode, alfa mode, alfa mode, alfa mode, lagi ya. alfa ya. alfa mode, dan ya, Perhatikan. Kalau dia dijadikan kalimat. Negatif, maka karena sudah pakai "did not", maka kata kerjanya itu balik lagi ke bentuk berapa? Satu, satu. bentuk, satu, satu. Atau bentuk, pertama bentuk pertama gitu ya. Nah, makanya nggak boleh. Misalkan kayak gini, boleh enggak Kira-kira "I did not work", tidak, tidak boleh, tidak boleh karena balik lagi ke bentuk pertama pertama. Kalau ini "I did not win". Gak bisa, nggak bisa karena ini harus balik lagi ke FBSA satu.nya apa? When itu FBSA-nya apa? Go, oh. go. Nah, seperti itu adik-adik ya. jadi ini ya ingat did not atau di didn't ya. hmm. did not atau didn't didn't itu singkatannya gitu ya, singkatannya. jadi apa? tinggal pilih salah satu ya. enaknya yang mana? singkatan did atau didn. Terserah. Nanti kalau gugur buku, buku, buku ngajarin didn, kalian jangan kaget ya. Kalau misalkan di sekolah diajarinnya didn gitu, kalian jangan kaget karena itu singkatan dari did. Singkatan dari apa? Did? Did not. Nah, itu singkatan dari did, did not. Jadi kalau kalian sekolah atau baca buku diajarin bukunya. gurunya Ketemu kata "hidden", itu jangan kaget. Itu singkatan dari "kid no". Oke, nah sekarang ya, coba. Sekarang coba ya, ada kalimat seperti ini: "Misalkan kemarin saya dan juni tidak bisa saya." Dan saya dan jati, hey, saya. saya dan sorry sorry sorry sorry saya dan nah, coba sekarang ayo. Patan coba kira-kira ini bagaimana? Fatan, hai kemarinnya bagaimana diterjemahkan? Oh, kemarinnya today, okay. today, I and Joni ini dia dulu lihat dulu Fatan ini kalimat verbal atau kalimat nominal perhatikan ada kata kerjanya nggak, patan enggak ada enggak ada berarti pinjam apa tubih Jam lebih bagus. Coba yesterday I and Johnny. Ini was were. Ya pakainya were. Were. Oh. Kenapa? Kenapa? Karena ada I sama Jo Johnny. Berarti ada dua ada dua orang. Berarti padanannya itu adalah we. Apa itu we? Ki kita. Kita. Ya karena ada saya dan Johnny. Berarti hitungannya ki kita. Makanya pakai were. Lanjut lagi, lanjut lagi Patar. I and Johnny were, were bagus? Not hungry. Good. We're not hungry. Tidaklah tidak, tidak lapar. Tidak lapar. Bagus ya. Oke. Okay. Bagus ya. Uh, Patang ya. Oke, okay. sekarang ya. Sekarang coba. Uh, ini, Didi. Halo Didi? Iya, yeah, Mister. tidak lari tidak tidak apa ya kalian yang sering tidak merah ya jangan tidak makan apa tidak makan ikan nah, mungkin mungkin apa sudah tidak ini coba lasman lasman bagus lasman My family, bagus. My family, were not hmm, perhatikan eh, eh, eh, juga di sini coba oh. perhatikan. Ada kata kerjanya eh, Tidak. eh, hmm. makan itu kata eh, bukan? Oh eh, iya, makan nah, kata. Berarti Last night, my family not eat fish. Coba perhatikan. Kira-kira ada yang salah nggak, Didi? Kalau kalau kalau kal kalimat verbal itu jangan pakai not pakainya apa? Didi <laughs> Nah didn't atau did, did not did not berarti my family did, did not, not eat fish atau didn't didn't eat fish. fish Nah kayak gini ya jadi bukan bukan not aja enggak boleh did not eat it hey. okay. seperti ini ya bagus Oke okay, selanjutnya Raihana Halo Raihana? Ya, Mister. Coba, coba ini ya. misalkan gini. Enggak kira bisa enggak? Nanti enggak apa-apa, Chef -apa, Mas Bati, Pak. coba bagaimana tayhana satu jam yang lalu tuh bahasa inggrisnya apa one one hour ago bagus one hour ago satu jam yang lalu nah ini ya ada-ada ya satu jam yang lalu itu juga termasuk masa masa lalu kenapa karena sudah ter sudah, sudah terjadi. terjadi one hour ago kalau dua jam yang lalu bagaimana? Two, two hours ago. Nah, two hours ago ada s-nya ya? Two hours ago, Nah. Kalau dua hari yang lalu? Two, days. two days ago. Nah, ago, ago yang belakangnya ago itu artinya yang apa? Yang lah? Yang lalu. Yang lalu, bagus ya. Ago itu artinya yang la, yang lalu. Nah, sekarang kat Ayana lanjutkan teman-teman hmm. saya tidak masuk kelas my friend my friend atau my friends friends nah friends bagus ada s nya ya my friends did not bagus did not ingress. Jadi, not masuk kita apa? Masuk in. Masa masuk in. In itu bukan kata kerja, bukan kata kerja. Masuk itu bisa pakai, bisa pakai go. Nah, go itu kok duanya apa? When. Hmm. Atau okay, go. Duanya when. Tapi kalau dalam ini menggunakannya verb 1 atau verb 2? Verb 2. Eh verb 1. Verb 1 bagus. Did not go to the class. class. Nah, masuk teman-teman ya. Masuk itu bisa pakai go. Kalau masuk kelas, masuk rumah itu go ya. Bukan in ya. Okay. Ini itu cuma penanda masuk aja. Maksudnya ini kalau masuk ke dalam itu in, tapi kalau masuk kata kerja itu pakainya go ya. Oke? Okay. Kalau kayak gini boleh enggak? eh uh, diganti gini. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Kalau diganti gini. Boleh nggak? Enggak, Mister. Enggak boleh karena ini kalimat per kalimat verbal. Jadi nggak boleh pakai to to be. boleh pakai to be. Ini ya, diingat-ingat ya, Aihana Didi. Kalau kalian ingin berbicara, khususnya kalau ingin menulis ya, itu dilihat dulu kalimatnya itu nominal atau ver, verbal. Jadi patokannya adalah bagaimana cara melihat kalimat itu verbal sama nominal. Patokannya apa? Kata ker? Kata kerja. kerja. Nah contoh, contoh kalimatnya Fatan tadi. Ini tidak ada kata ker. Tidak ada kata kerjanya. Lapar kata kerja bukan lapar kata kerja bukan? bukan bukan par itu kata apa kata si kata sifat. sifat kemarin sudah ya Mas Bakti sudah jelaskan ya kata sifat kata sifat itu ada lapar sakit cantik gemuk jelek nah itu itu namanya apa uh, kata sifat nah, sekarang kalau yang ini uh, ada kata, kata ini kata kerjanya yang mana? Itu. Eat ya, eat bukan eat, eat berarti but, makan ini ya yeah. makanya ini kalimat apa kalimat per perba uh -huh. Kalau ini kalimat verbal, jadi nggak boleh my family was not eat nggak boleh my family did not, did not did not eat. Nah sekarang yang bla, yang bawah ini ada kalimat kata kerjanya nggak? Ada. Ada apa itu? Go. Go, bagus go, ya. Go ini kata ker, kata Later, kerjanya, maka teman-teman. Karena dia ada kata kerjanya, maka kalimat ini kalimat per perba. Per nggak boleh pakai to be. Nah, misalkan my friend was not go gitu, nggak boleh. Nah ini ya, coba. Yang nah, sekarang coba, adik-adik di sini buat apa? apa kegiatan yang minggu ini yang selama kemarin di ini selama minggu ini berjalan itu tidak kalian lakukan misalkan saya tidak mengerjakan PR misalkan atau apa gitu ya silakan ya coba buat uh, apa itu lima kalimat ya, ya. besok coba, coba buat lima kalimat ya Didi, Raihana Patan coba buat lima kalimat tentang kegiatan yang selama minggu ini tidak kalian lakukan, misalkan saya tidak mengerjakan PR, saya tidak apa, gitu. saya tidak tidak mandi, itu boleh minggu ini enggak mandi, juga tidak apa-apa, misalkan yesterday atau apa gitu, boleh ya, sama juga tidak ini, apa yang boleh kalimat nominal, boleh kalimat per, verbal, misalkan gini, minggu ini saya tidak sakit, atau Hari Senin kemarin saya tidak sakit, gitu boleh ya? Bisa, Ida, Raihana, Fatan, bisa? Bisa, Mister. Bisa ya, oke. Okay. Mas Bakti kasih waktu, Mas Bakti kasih waktu sepuluh menit ya, coba ya. Mas Bakti izin ini ya, sholat dulu ya, Mas Bakti belum sholat ya, tak tinggal sholat dulu ya? Iya, Mister. Dulu ya, nanti kalau apa kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti kita koreksi bareng-bareng. Yang pakai note mister Oke, ada-ada yang sudah ini ya. Halo? Yang sudah silahkan tulis ya. Gak apa-apa ya. Jangan takut salah, nanti dikoreksi barang bareng -bare. mohon maaf, Apa Mister buat isi, kalimat kan? bra. kalimatnya berapa ya, Mister? Mister? Mister. Halo, Didi. Halo. Halo, Didi. Halo. Ya mister. Ya. Oke, teman-teman. Buat Didi dan dan yang lain juga. Buat kalimat minimal 3, maksimal 5. Minimal 3, maksimal 5. Jadi, berarti kalau... Berarti saya 4, nggak apa-apa ya, mister? 4 nggak apa-apa. Yang penting maksimal 5, minimal 3. 4 nggak apa-apa berarti. Kalau ada salah nggak apa-apa, mister. Ya nggak apa apalah belajar Belajarnya pasti ada salahnya. Santai aja. Ya, baik, Mister. salah, ditulis di kolom chat ya. Nanti di apa? Nanti dikoreksi bareng-bareng, ya. Tahana, Patan sama ini. Apa? Uh, didik selatan, ditulis di kolom chat ya. pelan Kalau misalkan ini nggak bisa ini, minta ini, minta foto ini, minta foto ibunya. Nanti dikirim ini, ya. Dikirim ke Mbak Ega. Atau minta diketikin orang tuanya, boleh, ya. Patan ya, sama Patan kalau Patan belum bisa. Ayo, ada-ada. Kok belum ada yang selesai? Ayo. Halo? Ayo? Oke, jadi udah ya. Coba. Yang ini, apa raihannya sama Fatan ya? Jangan lupa ya. Saya sudah mister. Ini cuma satu, Fatan. Eh, Didi. Didi cuma satu. Coba. Ada empat mister saya. Oh ya, ya, ya, oke, okay, baru masuk ya. Baru masuk enggak? Didi, didi, apa? Didi tulis lagi ya? Coba, Didi tulis lagi ya? Coba, Mungkin baik, enggak? Ya. Mungkin enggak masuk. Coba tulis lagi ya. eh 3 sudah akan sudah tinggal diri ya coba diri ditulis lagi ya ayo jadi coba jadi pakan halo saya sudah Mister Lupa teman halo. Halo. sudah. di pesan Masih teguh ya. I don't want like Oke, okay. coba perhatikan ini ya Kita mulai dari ini, dari apa? Dari punyanya Patan dulu Patan, halo? Sudah ditulis ya, Mister Ya, yeah. yeah, Patan Patan, yesterday What? I was not angry Artinya apa, Patan? Kemarin saya tidak marah Bagus, kemarin saya tidak marah. Kalau kemarin saya marah bagaimana? Yesterday I was hungry. Angry, angry, angry. Bagus, ya. Terus kemudian, yesterday, nah ini, saya tidak makan ikan, gitu ya. Yeah. Nah, ingat pakainya not atau did not. Patan, halo, halo, halo, halo, Ya, halo, ini kalimat verbal atau nominal, halo, Verbal. Verbal, ada kata kerjanya ya. Kalau kata kerjanya it ini ya. Nah karena ini kalimat verbal. Apa, halo, sen? halo, halo halo Mister, halo Song. halo, halo Song. baik Ega, bagaimana? Baik Ega, suara saya kedengeran nggak Mbak? Kedengeran, Kedengaran, Mister? Halo Mister Halo Mister Halo Halo yes Halo Halo Halo Halo Sam Terputus-putus Terputus-putus Iya Sam halo sang halo hei halo Mister halo betul halo Fatan halo Fatan Halo Mister Halo Fatan Ya, Fatan. Coba, ini kalimat ver verbal atau nominal. Ini kalimat ver verbal. Yang kalau benar. kalimat verbal itu pakainya did not. Jadi jangan cuma not aja ya, tapi pakainya did did not. Did not. Nah, did not. Ingat baik-baik ya. Nah, sekarang kalau kalimatnya gini. Kemarin saya makan ikan. Bagaimana? Kemarin saya makan ikan. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Hmm. Ayo langsung aja, kemarin saya makan ikan, bagaimana? Yes, um, today. Yesterday, yes. I did I. not eat fish. Hmm. Saya makan, bukan saya tidak makan, tapi saya makan. Kalimatnya dirubah jadi kalimat positif. Kemarin saya makan ikan, bagaimana? Yesterday, I, I. ate fish. Uh, kalau... Pakai kalimat positif, pakainya verb dua, verb two. bagaimana? Yesterday I Yesterday I ate fish. Bagus, Pinter, Fatah. Yesterday I ate fish. fish. Yeah, I ate fish. Kalimat negatifnya Yesterday I did not eat fish. Pakainya verb satu lagi, ya. Yeah. Tapi kalau kalimat positif, pakainya verb berapa mata? Verb dua. Oke, okay, bagus, pintar ya. Oke, okay, selanjutnya terakhir, last week I did not join Pramuka. Bagus ya. Kemarin saya tidak gabung Pramu Pramuka. Nah, pramuka ya Pramuka aja nggak apa-apa. Nanti nanti ada tapi khusus ini Pramuka aja dulu ya. I yesterday I did not join Pramuka. Saya tidak eh saya tidak masuk atau tidak gabung Pramu Pramuka. Nah seperti itu Matar, ya Ingat ya, ya, kalau kalimatnya ada kata kerjanya, berarti kalimat per? Perbal. Kalau kalimat verbal, pakainya apa ini? Yang biru ini? Did? Did not. Did not. Tapi kalau kalimatnya nominal, tinggal ditambahin not. Ya, not. Tinggal ditambahin not setelah to, setelah to be. To be. Oke, sekarang Raihana ya. Halo Raihana. Halo Raihana. Halo Mister. Oke, Raihana coba ya. Two days ago, bagus. I didn't go to the class, ya. Pada to nya ada ya. Nah. I didn't go to the class. Artinya apa? Dua hari yang lalu saya tidak masuk kelas. Nah, sekarang? Dua hari yang lalu saya masuk kelas. Coba gimana? Dua hari yang lalu saya masuk kelas. Two days ago I I went to the class. Bagus, bagus ya. Kemudian last week I didn't do my homework. Kemarin, minggu kemarin saya tidak tidak mengerjakan PR nah minggu kemarin saya tidak mengerjakan PR nah sekarang minggu kemarin saya mengerjakan PR plus Itu gimana A I C I D U D Ukobuanya mm, apa I D U mm, Kebuanya apa ada yang tahu. bisa mungkin Didi sama Patan ada yang tahu D itu kebunya apa Keduanya adalah, hmm, oh. ya, Berarti bagaimana jadinya? Uh, Ayana, jadinya gimana? I last did, week, last week I did my, my homework. Yeah. Good. Last week I did my home homework. Hmm. Saya mengerjakan tugas rumah tugas saya. Tugas saya. PR saya gitu ya. Oke, yesterday I didn't bring a pen. Kemarin saya tidak bawa pen, pensil. Nah, sekarang, kemarin saya bawa pensil. Yesterday I, I broke a pen. good. I broke a pen. Ya, yeah. broke ya. Yeah. Bacanya broke. I broke a, a pen. A pen. Yeah. Kemudian one hour ago, satu jam yang lalu saya tidak lapar. Tidak lapar. Kalau satu satu jam yang lalu saya lapar? Bagaimana? I I ha, I I was I, I was, I, I was hang, Saya hang, saya lapar. I I, hungry. I was hungry, ini kan kalimat ini, ingat, kalimat dalam bahasa Inggris itu wajib ada subjek sama predi, predikat, kalau kalimatnya enggak ada predikatnya, berarti pinjem apa? To be. Kalau enggak ada kerjanya pinjem to be, nah, berarti nggak boleh hilang, nah, ini aja, yesterday I was hungry, okay. gimana Raihana? Ada pertanyaan, latihan ya, ya, khususnya kata kerja sehari ha? hari mengerjakan bermain, ya. mengerjakan bermain mandi, tidur, dan sebagainya. Itu ya, coba di ya, dikit-dikit ngapalin lah ya. Sama kalau kalian belajar bahasa bahasa Arab, belajar ngaji, kan juga ngapalin kan? Anggap apa-apa ya. Oke, uh, selanjutnya uh, Didi, Halo. Halo, Mister. Oke, okay, uh, Oke, okay, tadi Mas Bakti keluar ya, jadi tulisannya Didi nggak ada. Tapi nggak apa-apa, uh, dibaca aja. Coba. Two days ago, I did not spot. Halo, Mister. Mister, halo, Mister. Artinya apa? Ya, halo Didi. Halo, ya. uh, baik. Enggak bisa mendengar suara saya, Mbak. Dua hari yang lalu saya tidak berolahraga. Dua hari yang lalu saya tidak berolahraga. Halo Mister. Halo, Didi. Halo. Halo, Mister. Oke. Okay. Uh, two days ago, I did not sport. Artinya apa? Dua, dua hari yang lalu, saya tidak berolahraga. Uh, berolahraga itu bahasa Inggrisnya bukan sport, ya? ya tapi exercise. Oh. Kalau sport itu kata kata benda. Exercise itu kata benda. Eh sorry, sport itu kata benda. Kalau olah, kalau aja. Baik, Mister. Halo, Didi. Iya, Mister. di halo halo dibaca aja ya dibaca aja ya Mister yesterday yesterday ya coba Didi I did yesterday I did not eat. halo Mister, halo Didi, halo Didi, Hai Mister, ya Mister, ya dibaca coba dibaca coba yuk dibaca yesterday, yesterday I did not eat did not eat oke okay. kemarin saya tidak mah tidak, tidak makan. makan yesterday I did not eat oke okay. nah kalau kemarin saya makan bagaimana yesterday I was not eh I was it hmm. oh saya makan saya makan kan berarti kalimat posisi positif. Oh pakai yeah. oh, not. Coba. I. I eat. Hmm. Eat kalau kemarin pakainya berarti verb berapa? Verb dua. Nah verb duanya eat apa? Lupa, Mister. Eat. Nah, bukan eat tapi eat ya. Eat berubah menjadi eat. Kemudian uh, dibaca lagi selanjutnya yuk. One days ago my family my family did not bashi bashi. Did not apa? Did not bashi. Bashi itu apa? Tulisannya sibuk, bagaimana? Sibuk. sibuk. Tidak. Oh busy. Busy. Tulisannya gimana kita? Okay pusy kan pusy kan ya. nah bacanya b bukan basi busy busy nah, artinya sibuk nah sekarang mas bakti tanya sibuk itu kata kerja atau kata kerja sibuk kata kerja eh, sifat kata kata sifat bener ya kata sifat sorry berarti sibuk salah sibuk itu kata sifat. berarti salah berarti kalimat itu bukan kalimat per verbal tapi kalimat perbal. apa nominal nominal lah sekarang coba diperbaiki gimana one, one day, day ago one. my family my family ya yeah. yeah. was not ya yeah, was not apa busy nah, busy bagus kemarin keluarga saya tidak sih tidak, tidak sibuk bu. sibuk sekali lagi ya diingat teman-teman ya sibuk sakit uh, sibuk sakit apa sibuk sakit capek dan seterusnya itu bukan kata ker bukan kata, kata, kerja. Bukan kata kerja itu, itu kata sih itu kata apa sih sifat ada satu itu lagi kata si, ya satu lagi coba apa Yesterday, I, I was not sad. Yesterday, I was not, not sad. sad. Oke, okay. nah, sekarang kemarin saya tidak sedih. Apa itu kemarin saya tidak sedih. Nah, kalau kemarin saya sedih, yesterday I... I was Ma... kemarin saya sedih. Ya, yes, ya, kemarin saya sedih. I was yesterday. I was yesterday. I was. I Tinggal notnya tinggal dihilangin gitu aja kok bingung. Yesterday I was sad. Gitu Kemarin saya tidak sedih. Bagaimana? Yesterday I I was not sad. Ah gitu aja. Berarti notnya tinggal di, dihilangin. Mm -hmm. nah, kalau butuh negatif, tinggal ditamb Ditambahin gitu. mm -hmm. Kalau kalau gini kalau gini benar atau salah ah uh, ini Yesterday I did not sad. Benar atau salah? Apa, Mister ulangi? Yesterday I did not set. Salah, karena kata sifat. Salah. Nah, karena kalimatnya kalimat nomi nominal, nominal. ya, bukan kalimat per verbal, Perbal. makanya tidak boleh, tidak boleh pakai okay. pakai digen. Ya, Sekarang ya, coba. Coba satu aja ya, mengerjakan ini ya, yang di sini ya, coba. coba. Oke, Oke gini deh, uh, coba, jawab pertanyaan Mas Bakti ya, satu-satu ya, enggak apa-apa, ini dijawab bareng-bareng aja, nanti jawabannya beda-beda. Oke, hey, uh, Raihana, halo. Raihana, halo. Halo, Mister. Ya, Raihana coba perhatikan Raihana. Kalau ada orang yang tanya kayak gini, bagaimana Raihana? Did you eat ice cream yesterday? Nah, jawabannya bagaimana? Artinya, arti pertanyaannya apa, Raihana? Apakah kamu makan es krim kemarin? Ya bagus. Apakah kamu makan es krim kemarin? Nah, jawabannya bagaimana, Rehana? Kemarin kamu makan es krim nggak? Nggak. Nggak. Berarti jawabnya gimana? No. No I. I did. Aya I... tidak. No I. He? I was was. Hmm, maksud I was. I. I, I did. No. I did not Bagus Atau I did I didn't, I didn't. Kalau, kalau kemarin kamu makan bagaimana? Yes, I I, I did mean. Ini ya Jadi Please. kalau ada pertanyaan kayak gini Kalau tidak melakukan Jawabannya No, I I, I didn't mean. Tapi kalau melakukan Jawabannya Yes, yes, I? I nah, yes, I did. Yes, I did. Coba, coba uh, sekarang Mas Bakti tanya ya. Ini katakanlah dihapus ya. Ini di, diisi, diisi, nanti Mas Bakti isi sendiri. Coba, Didi. Halo, Didi. Iya, Mister. Oke. Okay. Did you eat fried chicken yesterday? No, I didn't. Halo. Oke, okay, good, no I, I tidak. didn't, tidak, tidak, saya ti, saya tidak, no, uh -huh. yeah, no I didn't. Oke, okay. sekarang Raihana. Halo, Raihana. Thank Oke, okay. did you watch YouTube yesterday? Yes, I did. Nah, good, yes, I, I did. Nah, sekarang Fatan, halo Fatan. Halo, song Oke, okay, Patan. Did you watch? Uh, sorry. Did you play smartphone yesterday? Yes, I did. Uh, good kayak gitu jawabannya. Yes, I, I did. Ya, play smartphone artinya apa? Bermain smart, smartphone. Main bermain. HP. HP, gitu ya. Nah, HP. Smartphone itu HP ya. Did you watch smartphone? Nah, gitu ya. Jadi adek adik kalau ditanya did, jawabannya itu harus cocok. Nah, sekarang, jangan sampai dijawab I I was. Karena I was ini berlaku kayak gini misalkan. Was. Were you. Ini artinya bagaimana? Were you sick yesterday? Apakah... Kamu sakit kemarin? Ya, nah, bagus. Apakah kamu sakit kemarin? Nah jawabannya bagaimana? No, I didn't. No, I? No, I didn't. Hmm. I was. Oh. I was. I was, hmm. I was not. I... Nah. Kenapa pakai I was not? Karena, Karena ini kalimat per kalimat nomi nominal. nominal. Kalimat nominal ya. Kalau yang did not, yang iden ya, itu kalimat apa? per oh, perhatikan. Nah, perhatikan Raihana dan teman-teman. Ini ada kata kerjanya enggak? Tidak. Ada kata kerjanya. Tidak. adanya tuh, adanya to be, maka be. ini maka ini adalah kalimat nomi nominal. Nah, coba. Nah, kalau ditanya, apakah kamu kemarin sakit? Nah, coba jawabnya Raihana bagaimana? No, I wasn't. Nah, no I? No I wasn't. Oke, Raihana. Kalau dijawab no I didn't, benar atau salah? salah salah bagus ya jawabannya tidak boleh pakai kitchen karena pertanyaannya itu tidak ada kata ker tidak ada kata kerjanya adanya tuh adanya tuh tubingnya ada kalau ini ada ada did-nya. tuh perhatikan baik baik ya oke okay, oh, sekarang hai. ya sekarang oke okay. mas mas bagi ini mas bagi tanya Halo, Didi. Ya, yeah, Mister. Halo, Didi. Oh, oke, okay. were you you sad yesterday? No, I wasn't. Good, no I, no I wasn't. Oke, okay, sekarang Fatah. Halo Fatah. Hello Sir. Oke okay, Fatah. Were you, were you, oke, okay, were you apa, Sar? Sar, tidak kedengaran, sang. Halo? Cek, dua, tiga. Oke. Okay. Saya urangi, Sar, tidak kedengaran tadi. Sar? Halo, Mister? Halo, Mister? Cek, satu, dua, tiga. ya. Mister? Bisa diwanyi, oh, sir. Halo, Mister. Halo, sir. Halo, Oh, ini misternya lagi jaringan ya? Katanya, oh, bentar ya, oh, berita aja. Ya. Halo Fatan. Halo Fatan. Were you hungry yesterday? No. No, no I was No, I No, I wasn't. I wasn't. Ah, no I wasn't. Nah. Kalau gini were you uh, were you sleepy apa itu sleepy? tidur ngantuk ya sleepy itu Tentuk. ngantuk Ap, Apakah kamu kemarin ngantuk jawabnya bagaimana no I wasn't no I wasn't no I wasn't kalau wasn't. kalau iya bagaimana kalau kemarin ngantuk bagaimana jawabannya Yes. yes, I was. Nah, yes, I I was. Yes. Nah, kalau gini boleh nggak, Patan? Kalau dijawab no, no I didn't. Boleh nggak dijawabnya no I didn't? Tidak. Tidak, karena kalimatnya, kalimat nomi? Nomina. Nah, gitu ya. Adik-adik ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, ini... Adalah kalimat apa? Kalimat masalah? Dasar aku. Ingat, kalau kalimatnya positif, Pakainya F1 atau F2? F2. F2, bagus ya. Pakainya F2. Verb verb Tapi dua. kalau kalimatnya kalau negatif, Itu pakainya did, did not. pakai F verb berapa? F1 verb lah. Satu lagi, ya. satu lagi. Ya, jadi seperti itu ya. Nanti, uh, nanti kita latihan terus pokoknya. Nanti karena tujuannya di level ini adalah mempelajari, mempelajari kalimat, masalah, masa lalu. masa lalu itu bukan cuma kemarin, minggu lalu, bulan lalu, bahkan <tuh> satu jam yang lalu, lima menit yang lalu itu juga disebut masa masa lalu. Kenapa? Karena sudah terjadi. Hmm. Sudah, terja? sudah terjadi sudah terjadi ya. oke okay. ada pertanyaan tidak ada mister tidak ada ya oke okay. karena, karena sudah maghrib ya oke okay. mas Bakti tutup aja ya sekali lagi mas Bakti mohon maaf karena jaringannya agak bermasalah ya karena memang hujannya lebat udah dua hari ini ya setiap sore itu pasti hujan jadi mohon maaf kalau ini uh, kita ketemu lagi minggu depan ya uh, sehat-sehat adik-adik Uh, jangan sampai sakit. Sam uh, ini ya. Tundur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ega. Silahkan Mbak Ega ditutup. Ya, saya izin lift dulu ya Mbak. Uh, Iya, Sir. Ya, saya sebenarnya belum maghrib. Ya. Sudah ya, kita, kita akhiri kelas kita dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma ilah ilah ilah anta wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.